Oke, okay, ya. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial dan di video kali ini kita akan membuat tutorial cara mengkating ukuran spray 200 kali 200 tinggi 30 dan di video kali ini kita akan membuat tutorial cara mengkating ukuran 200 kali 200 tinggi 30 dan ukuran 200 kali 200 tinggi 30 ini juga uh, sudah lumayan banyak direquest ada yang juga yang DM gitu Mas tolong katanya buatin tutorial cara cutting spray ukuran 200 kali 200 tingginya 30 ada juga yang di komen gitu kan ada juga bukan ada yang nelfon kemarin katanya Mas tolong please katanya buatin ukuran 200 kali 200 tingginya 30 dan di video kali ini pas banget pas banget e, kita juga ada orderan nih dari shopee yaitu orderannya kak azka ya kalau nggak salah kak azka ya dia order di shopee Hai dia mengorder yaitu ukurannya 200 kali 200 tingginya 30 e, dengan bantal list ya bukan bantal frame tapi bantal list dan dia mengorder dengan bahan pasta salur ya dari esra Oke ini bahan dari esra dan kalau misalnya merek lain mau bergabung silahkan monggo kita terima dengan senang hati dan um, bahan esra ini yaitu dia katun lokal atau katun cpc premium dari esra pasta salur dan lebar bahannya ini 2 ,50 meter 50 ya meter 50 dan langsung saja kita ke tutorialnya cara cuttingnya Seperti apa dan kalau nanti kita waktunya masih panjang atau masih bisa kita akan buat juga tutorial cara menjahitnya dan langsung saja sekarang kita ke tutorialnya cara mengkating atau cara memola ukuran spray 200 kali 200 tingginya 30 dan satu lagi pemakaian bahannya untuk ukuran 200 kali 200 tinggi30 yaitu 4,3 ya 4,3 kalau misalnya kakaknya mau beli di saya juga bisa order di saya beli di saya silakan uh, cek toko di bawah deskripsi video di situ ada Instagram ada uh, ada Shopee ada Tokopedia insyaallah ya kita juga buka di Tokopedia dan bisa juga menghubungi ke WhatsApp silakan hubungi di bawah deskripsi mau beli bahannya atau mau beli jadi silakan monggo dan uh, pemakaian bahannya pressnya itu 4,3 tetapi kalau misalnya untuk baru-baru belajar dan pemula jangan press 4,3 ya Tetapi harus dilebihin Paling tidak 4,4 ya Kalau enggak 4,5 uh, Beli bahannya untuk ukuran 200 x 200 Tingginya 30 dengan bantal list ya, Bantalnya standar yang bantal 50 x 70 Oke okay, langsung saja Sekarang kita ke tutorialnya Dan uh, kita sudah pegang Sekarang kita ambil dulu Untuk ukuran 200 x 200 tinggi 30 Kita ambil dulu yaitu 1 meter 2 meter 65 cm ya 65 cm Jadi 2 meternya itu untuk spray 65 cm nya ini untuk eh, Tinggi kanan 30 cm Untuk tinggi kiri 30 cm Jadi 65 cm Kita lebihin 5 cm Nah kita sudah potong ya 2 meter 65 cm Oke, kita angkat seperti ini Oke, ya, ditebas seperti biasa Biar lurus pinggiran ininya ya Kalau sudah lurus Tinggal gunting aja Cara guntingnya itu truk sedikit langsung Kemudian didorong Nah, enak banget kan Cara guntingnya Oke Ini sudah kita cutting Barusan 2,65 Kita singkirkan Karena kita butuh sambungannya 20 cm ya kita sambungannya 20 cm oke meskipun ini lebarnya 25 tetapi kita tetap sambungannya harus pakai 20 cm sebenarnya pakai 15 cm juga sebenarnya sudah cukup tetapi biar nanti tingginya dapat 30 lebih jadi kita sambungannya 20 cm saja oke kita ambil 20 cm untuk sambungannya Nah, ini 20 cm sudah kita ambil untuk sambungannya ya. Kita taruh di situ, di seprainya, si disatukan dan kemudian kita sekarang mengambil 1,5 untuk 2 bantal, 2 bulin ya, yang ukurannya 50 x 70. Kita potong 1 meter, 52 cm, right. ya, 1 meter 52 cm, kemudian berdiri. Biar enak, karena ini bahannya juga masih masih banyak ke bawah, jadi kita harus diangkat. Oke, kita tebas-tebas dulu yang semeter 52 cm ini. Nah, digunting seperti ini. Oke, ini semeter 52 cm atau semeter setengah ya, dan kemudian kita tekuk ke depan. Oke, okay. dari kita dari pas tekukan tengah ini yang tekuk ke depan ya, yang ada pinggiran ini ke sini. Oke, okay, seperti ini. Dan kemudian kita tekuk ke sini. Oke. Okay. Nah, ini kurang lebih 6 cm ya, untuk si bisbannya atau si listnya. Oke, okay, dan ini 6 cm, sudah kita. Ambil gunting set, nah ini untuk bisbannya 6 cm atau untuk listnya. Kita tekuk ke depan seperti ini. Ini dibagi dua lagi, jadi masing-masing kurang lebih 3 cm. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah dibagi dua, masing-masing 3 cm, taruh di situ. Dan ini untuk dua bantal, dua gulingnya, berarti sisanya. Semeter 45 Nah semeter 45 ini Kita angkat Ini kan dua lembar ya Ini kan dua lembar tuh Karena lebar bahannya dua setengah Nah jadi pas tekukan tengah ini Nah ke belakang ini Kita geser sedikit Digantungin sedikit ya Jadi kalau untuk buat bulingnya Agak dikurangin dikit Karena ini lebarnya kan bahannya 2,5 ya lebar bantul 50 jadi untuk gulingnya digantungin sedikit kurang lebih ini bisa dilihat gak bisa nah oke okay, ini untuk bantal yang lebih panjang yang lebih banyak dan ini untuk guling yang lebih pendek ya Kenapa bantal kok harus lebih panjang Kenapa enggak disamain langsung potong tengah aja nah teorinya itu biar nanti si lidah atau si tutup bantalnya lebih besar jadi digantungkan seperti ini jadi yang pendek ini ini untuk si gulingnya Oke okay nah udah udah terlihat kan berat ini udah digantungin ya ini untuk pegulingnya kalau sekiranya sudah pas kita taruh di bawah dan gunting oke nah ini yang yang untuk ini nih yang agak pendek tadi untuk guling. oke kita ratakan dulu Oke, jadi untuk panjang gulingnya ini 1 20, pas banget ya Ini untuk gulingnya 1 20 Jadi untuk kuping uh, sebelah atas 10 cm, untuk kuping Sebelah bawah 10 cm, jadi nanti Bersihnya, gulingnya 1 meter Panjangnya, dan diameternya 35 cm, karena ini, ini 70 ya Oke, Diameternya 35 cm untuk gulingnya Oke, ini Sudah pas kita tinggal bagi dua nah, seperti ini, oke? Jadi ada satu lembar, dua lembar untuk gulingnya ya. Oke kita tepuk Ini untuk gulingnya, kita singkirkan di sana. Dan ini, ini untuk dua bantalnya, nah seperti ini. Tadi yang ini mah agak panjang ya. Dari kiri kanan tangan saya ini tinggal ditekuk ke depan seperti ini, set. Nah seperti itu. Oke kita sudah. Sama kan Sama kayak guling tadi ya Dibagi dua seperti ini Caranya Dan ini panjangnya 1 meter 30 cm Oke Ini 1 meter 30 cm Nah 1 meter 30 cm Kalau guling tadi kan 1 meter 20 cm Jadi ini lebih panjang Karena biar si lidah bantalnya Lebih besar Dan ini ditekuk ke depan Seperti ini Oke kita ditekuk ke depan seperti ini, kayak dari titik ini ke sini di angka 52 cm ya, dan dari sini dari sini ke sini yaitu 71 cm ya, jadi nanti bersihnya itu kurang lebih 50 kali 70 itu standarnya bantal ya, mau bantal hotel bantal rumahan standarnya bantal produk komet yaitu 50 kali 70 ya oke dan di sini Oke udah gunting saja Oke ada satu lembar dua lembar untuk satu bantal satu lembar dua lembar untuk satu bantal jadi dua bantal ya dan ini lidahnya satu dua dua lembar lidahnya dan ini bisbannya atau lisnya ada dua lembar taruh di situ dan singkirkan di sana oke kemudian sekarang kita lanjut lagi ya ke spray karena spraynya belum kita pojokin atau belum dipotong sudutannya, belum dipola sudutannya. Jadi ini sambungannya kita akan sambung dulu di sana di mesin obras. Oke, kita sudah di mesin obras dan kita nyalakan mesin obrasnya. Dan di sini bisa dilihat galannya. Yang ada bolongannya. Oke, di sini kan ada bolongannya ya, terlihat nih pinggiran bahan ada bolongannya. Jadi nanti pas nyambungnya itu pas di sininya ya. Jadi si bolongannya ini biar ke obras Kebuang sama obrasan ya Nah seperti ini Oke dan Cara nyambungnya seperti ini ya Yang tadi saya sampaikan di belakang Ini yang ada bolongan-bolongan Pinggiran bahannya ini biar Kebuang nih kemakan sama obrasannya Karena Mesin obras ini Ada pisoknya Oh ya kemarin ada yang nanya Kang katanya tepok dikit mesin obrasnya merek apa di sini nih Merknya lihat lun ini mereknya Zek ya Zek di sini nih Ini masih masih terlihat nih di sini labelnya Zek industrial Sewing mesin ya ini nih kalau kodenya ini mana ya tipenya ya Mungkin ini ya kali ya 768B451. Nah, oh, ini ke belakang nggak kelihatan. Ini Zek ya. Jadi, obrasan kita mereknya Zek. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dan obrasan kalau dan kalau mesin obras ada pisau nya ini enak ya jadi dia sambil kepotong pinggiran yang mau kita buang Oke selesai kita mengobrasnya dan lanjut kita sekarang ke cutting pojokannya Oke saudara kita ingatkan uh, karena di sini sebenarnya yang salur pasta ini dia ada luar dalamnya ya Nih tadi saya belum menjelaskan di belakang Nah jadi kalau untuk bagian luar dia si garisnya ini lebih timbul tetapi kalau untuk bagian dalam Dia garisnya ini hampir tidak Terlalu terlihat ya Untuk si garisnya ini Nah kita biar Lebih terlihat Oke jadi ini untuk bagian luarnya Garisnya lebih terlihat ya Lebih timbul Nah seperti ini Garisnya dia lebih timbul Kalau untuk bagian luar Tetapi kalau untuk bagian dalam Kita balik Nah ini untuk bagian dalam dia hampir agak burem ya, nih. Ini untuk bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian dalamnya dia agak burem tetapi untuk bagian luarnya, nih ini dia lebih timbul garis ininya ya. Jadi dia lebih mengkilat. Oke seperti itu ya. Kalau untuk salur pasta ini dia ada luar dalamnya. Oke dan kita sekarang langsung untuk mengcutting atau memola pojokannya. Nah, ini yang sambungan ini kita satukan sama-sama yang ada sambungannya. Kanan kiri yang ada sambungannya ini ini satukan di sini. Kemudian kita ratakan pinggiran-pinggirannya ini. Oke, kita ratakan dan yang ini yang bawah sama-sama yang tidak ada sambungannya disatukan dua lembar ini. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ini satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar ini disatukan ya. Yang empat lembar pojokan ini, sudutan ini disatukan. Seperti ini. Kemudian ini disamakan. Ini bisa makan, seperti ini. Nah kalau sudah sama, nah sudah sama ya. Oke, kita taruh di bawah. Nah seperti ini. Ya. Kita sama samakan sudutannya atau pojokannya ini. Kita rata ratakan. Oke, dan di sini nih sudutan ini satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar ini kita tekuk ke depan dari tangan kiri saya ini tekuk ke depan seperti ini. Set. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Dan kemudian dari sudutan ini kita tekuk ke depan seperti ini. Dan taruh meterannya di atas. Oke okay, nih, cara ngukurnya seperti ini ya. Dari sini ke atas sana itu 1 meter pas. Oke, okay, dan ini pojokannya kita meterin di sini. 32 cm, oke. Jadi, pojokannya dapat 32 cm ya, dengan hitungan cara pemakaian bahan yang sudah saya jelaskan tadi di belakang. Dan sekarang kita di sini tinggal gunting saja sudutannya. Nah, ini pojokannya 30 cm, dan kalau kita buka, sap. nah, jadilah seperti ini. Nah, ini pojokan ininya ya. Pojokan si spray Oke, okay, dan ini sudah selesai ya cara cutting -nya. Dan cara mojokin atau cara molak sudutannya itu. Caranya seperti itu ya, kurang lebih. Oke. Okay. Semoga bermanfaat di video kali ini cara meng Ukuran 200x200 tinggi 30, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share soon next video dan bye-bye.